Oke okay guys Cara Tukar kartu hadiah Amazon ya Di Aplikasi Cash Karma ya. Kita akan Mengambil Yang satu Yes dollar Satu dollar nih ya Kita akan ambil Nah di sini kawan-kawan masih terkunci ya. Kita akan tunggu 23 jam ya, 59 menit dan di situ sudah ada keterangan waktu sedang berjalan ya. Mahjong ini mungkin berlaku di seluruh dunia. <tuh> hmm. Oh, apa ini bonus? Hmm, surveinya banyak ya, guys. Cuman saya nggak mau ngerjain, karena terlalu banyak capek lah, gitu. cukup mudah kok kawan-kawan jika kamu bersedia mengikuti shopee-shopee yang ada silahkan menyelesaikan ya nah di sini yang paling populer itu adalah paypal, amazon, etones, koreplay, playstation store, Starbucks target, walmart, walmart xbox live khususnya di Amerika Serikat ya Nah kalau ini berlaku di seluruh dunia PayPal ya Nah kalau kawan-kawan belum mendownload silahkan download ya nama aplikasinya ke cash karma ya kawan-kawan Nah saya terbukti kan saya sudah menukarkan Google Play sama Amazon ya sebesar 10 US Dollar sama 1 US dollar simpel kan kawan-kawan nah, Sekian dari saya semoga bermanfaat ya terima kasih